Halo kembali lagi di channel makhots dengan saya wasa kali ini saya akan unboxing sekaligus review nih jam tangan g-shock penasaran langsung saja oke ini jam tangan g-shock boxnya bagus ya bisa dilihat oke oke dw56 10SUS 5DR mungkin untuk teman-teman penasaran tampilan G-Shock ini dan warnanya seperti apa serta fiturnya ayo langsung saja oke di sini kita dapat obeng kemudian ada petunjuk cara membuka mengganti strapnya Oke coba kita lihat Atau isi dalamnya kemudian kita juga mendapatkan modulnya yaitu ada serinya di sini 3229 untuk nomor modulnya kemudian ada buku dari jesoknya Wow bisa dilihat untuk tampilan jamnya di sini berwarna Coklat, ya, pada strapnya. Kemudian, dia menggunakan full resin. Dw w 56100 s dr berarti untuk tampilan warna, dia menggunakan warna seperti coklat, ya, warna army. Oke, di sini untuk fiturnya bisa dilihat shock resist, itu umum pada jam tangan G-Shock, kemudian water resist hingga 200 meter. Jadi, kalian nggak perlu panik, misalkan ingin berenang atau main hujan-hujanan untuk jam tangan seri G-Shock ini sangat mampu ya, untuk mengatasi hal-hal seperti di dalam air kemudian dia di sini ada L-Backlight, coba kita langsung lihat oke, bisa dilihat tampilannya, tampilan lampunya, backlightnya dibalik layar kelihatan jelas ya, untuk angka-angkanya juga di sini. kemudian ini kan jam tangan bisa dikategorikan jam tangan fashion sporty dengan warna yang sangat bagus. Di sini dengan kombinasi ada hitamnya pada case-nya. Kemudian dia kamuflase, kamuflase pada dial dalamnya seperti tentara warna army. Untuk fiturnya coba langsung saja kita cek. Di sini ada fitur alarm jadi alarm bisa update sampai 5 alarm kemudian ada signal jadi hitungannya tiap jam dia akan berbunyi kemudian fitur lainnya lagi di sini ada timer jadi untuk timernya bisa update sampai 23 jam 59 menit jadi bisa untuk satu hari ya untuk timernya, hitung mundurnya kemudian untuk fitur lainnya juga dia terdapat stopwatch Oke, okay, Kemudian fitur lainnya di sini. Di sini dia ada juga untuk format 24 jam ya. bisa dilihat di angka di atas jam itu ada tulisan 24. Jadi dia bisa di diformat 24 dan 12 jam. Untuk tampilannya juga oke okay ya kalau menurut saya di sini. Coba kita lihat langsung di backcase-nya untuk dw 56105 dr ini dia termasuk seri spesial kamuklase jadi dia ada gratis strap jadi teman-teman nggak -teman usah bingung untuk jam tangan seri ini ada dapat strap gratis untuk kalian mau tau strapnya seperti apa? seperti ini ini berbahan nilon. sangat lentur tidak terlalu kaku dan juga dia dilengkapi dengan spring bar ya jadi dia udah ada spring barnya oke okay. untuk bakalnya juga bagus oke okay, sekian video dari saya jangan lupa like comment share dan subscribe channel kita ya terima kasih